Bersama kita nih ya guys ya Di channel kita ini ya Masih main di Starlink Pink kita guys Nah kita membawa model receh, Model puluh 50000 Dan rp ratus kita jaskan langsung di 10 quick ya guys ya Langsung kita putar-putar manja nih guys Semoga aja kali ini kita mendapatkan JP Dengan pola-pola terbaru dari kita ini ya guys ya Dari profit kita nih guys Nah sekarang langsung tajamkan di deck 2400 di 10 turbo ya guys ya Masih dengan cek-cek ombak, cek-cek putaran Dan pemanasan langsung dikasih cuy Dan langsung dikasih hitam masih kemana langsung dapat skater Skater pertama ya guys ya Nah catok nih guys ya. Biasanya dikasih skater pertama ini Ya tanda-tanda gitu -tanda, yes, oke eh, belum ada petalennya di sini kita simbol sencen nah mantap di ropet nih, guys. nah iya guys. ya lupa gue ya untuk yang baru hadir nih cuy yang baru datang nih guys. ya jangan lupa like komen dan share nih cuy mana yang belum subscribe ayo dong teman-teman subscribe dan support kita terus guys. ya dan aktifkan lon tengnya biar mendapatkan info terbaru dari kita ya, ya. info pola ternyacor yang terbaru ya kan yaaah update terbaru ya ya, ya. nah, cakep kita mendapatkan sensasi pertama tadi ya ya ya sekarang kita lanjutkan lagi wah kan guys, ya, baru kan dibilang tadi kan ya, guys ya. karena kan nengis ini ya, ya. Kita kasih cater pertama ini ya kan temen-temen aja ya dapat sensasi kedua ini ya ya, ya langsung dapat senggara ya, sih, yes, ya. Nah, juga main puter-puter manja langsung dapat yes. Emang mantap kali lah bermain kita nih Semoga yes. aja dikasih perkalian yang mantap-mantap ini oleh Oke ya, oke kali sepuluh nih, kali sepuluh ini ya dua puluh sembilan sih. Wah oh, cakep cuy 2x29 yang kita dapatkan disini Romi ini banyak-banyak dong Mirna Oke kuningnya pecah pertaliannya lagi dong Nanti playernya kasih dong Mirna ya Boyang-boyang dulu Wah oh, nah cakep cuy Dikasih kaliannya lagi cuy Langsung sensasional kita lihat cuy ya Emang the best lah cuy Mirna hari ini Starlight King Emang gak acer hari ini cuy Udah, udah Udah, udah Kita langsung WD aja guys Langsung kita aja Ya baru main ya, dikasih jah, jah. Memang mantap Ini Ya Ya Kita lagi Nah Cakep Dapat lagi tambahan Ini nah, oh, Dikasih mega Kita ya kali Ini Apa Cuy Model 50 atau 600 Cuy Hampir 700 nih Ya ini udah paling the best lah Pokoknya udah paling the best nih Oke okay, lewat ya Lewat Kita satu spin nih Cuy Aduh kan? tambah lagi nanggung amat nih Cuy 700 nanggung amat nih 700 ya kan Padahal 2000 lagi itu 700 Oke okay, guys kita turunin backnya aja Karena kita udah profit di awal nih ya, Karena udah profit di awal turunin aja bagnya, langsung kita bikin otomatis ke lima puluh guys bintang satu ya di sini kita putar-putar manja, seperti biasa ya guys ya putar-putar manja sambil ngudut opi ya kan sambil makan pun juga bisa kita nih guys ya. kita tinggalin kuih sih pun kita udah.. udah bisa nih cuy, Dan karena kita udah profit tinggal kita wede wibikin aja lagi guys, haha semoga aja guys kita mendapatkan scatter lagi di celah parati nih ya juga. semoga aja. Oke okay. sisa 39 puluh Kita udah bisa makan enak nih cuy kan. Memang lapar bermain kita nih memang mantap. lah Memang bermain tunggu apa lagi cuy. Yang pengen main langsung gesek aja cuy langsung gesek aja. Tapi guys ini cuma Hiburan semasa sih Jangan jadikan Jangan jadikan ini Ya masa pencarian kalian jangan coy. Ini cuma hiburan semasa Ini waktu luang anda Dan kalian kalau pengen main Ya suikkan buat aja. Ya, ya. Oke itu 3 kre Ya kurang ya, tadi itu ya Kalau kalian lakukan pun tidak komik guys Ayo dong gas instes mulu ya tapi tidak ada yang Oke pecah tidak nah, ada pecah-pecahan Nah, itu ada pecah kitain version kita pakai di 10 10 50 ya ya. Yang baru kita pakai ini ya. Bakalan ada tambahan pola lain nih Ya cuma ya, aja coy sampai habis ini videonya ya kan kontennya ngabel ya, kalian tahu pola-polanya coy. Sisa 8 putar lagi coy. Kan Pak ini begini nih diputar 50 50 atas sini lah. Udah ada setrah coy ya nggak ada sih yang mantap-mantap oke, okay, oke lah, ayo dong, inget kuningnya, nah gitu dong. Oke, okay, pecahin lagi. nggak mau juga guys. santai, ini kita udah profit modal lima puluh ya guys. up ke tujuh ratus itu memang lembes aja, langsung gak kenal ya di lapak kita gitu, ini, gitu ya oke okay. di putarannya sudah bisa ya, guys tanpa sih yang banyak cerita kita kenal, ya, ke 30, <tik> ya, ya, 30, sorry, guys 30 auto ya, guys, ya. Sorry, ya, guys, ya. nah di kita mendapatkan kali 25, ya, ya. Kali 25 nih, tambah kali 6, ya. tambah kali sensasional kita guys guys ya ini memang mantep bener ini guys Memang mantep ini guys Ditambah lagi ya guys ya Hampir 800 kita dapatkan itu cek Kurang berapa ribu lagi itu 800 ribu cek Oke okay. Nah cat Lagi dong Nah mana nih kan Keker dua lagi, yuk. bisa nih. Aduh, tidak mau ngasih cuy. Dua skater mulu dan mulu, coy Traktor lagi sampai dapat. Oke, okay. lemes spin tersisa di sini, cuy. Oke, okay. jangan nah, yang konek lagi, nah. Tidak mau juga coy pecahannya Nah, tak dapat ke 8 Ini kan guys ya Kita mendapatkan NAS di luar kan di 800 coy. Langsung apa ya, guys ya Langsung up saldo kita ke 800 coy. Lumayan, model ribu kita bisa GT segini yes, lagi coy Langsung ya. main kebutuhan atau uang pokok ingat ceng ini cuma hiburan semata dan hiburan di, untuk mengisi waktu luang anda ceng jangan jadikan ini sebagai mata pencarian kalian kliennya agus yes, ya nah, jangan meng, jangan jadikan ini mata pencarian kalian, sorry ya salah kata ya oke sis satu spin nih ceng Oke okay, habis. Kita gaskan aja lagi di Oke okay, guys ya, kita ke dokter gas, petualang manual aja yes, ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya guys ya. See you next time dan